Serta klik tombol notifikasi ya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru Menarik, terupdate dan terhangat sekedar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini Tentunya Bapak Min akan memberikan informasi terbaru nih Soal semalam para sahabat ya Yang tidak bisa tentunya kita tidur nih ingin selalu melihat kegiatan dari Lesti dan Rizky Bila sebelumnya persahabat ya, keunggungan pertama di sini ada kabar spesial dari ayah Kejora kemarin mengunggah sebuah postingan foto cantik tidaklah si yang tentunya sedang memegang piala penghargaan nih dari Jima wow, luar biasa, Alhamdulillah persahabat ya Masya Allah tentunya si cantik, si anak baik selalu mendapatkan penghargaan selalu membuat kita bangga persahabat ya di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh ayah Kejora, "Alhamdulillah, tuh, persahabat ya. Alhamdulillah," Lesti Kejora mendapatkan piala penghargaan yang tentunya patut kita banggakan, dan Dedek Lesti sangat mengapresiasi kepada orang-orang yang selalu mendukung, mendoakan untuk Dedek Lesti persahabat Ya, doakan selalu mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga tanggapan yang sangat positif dari para fans. Salah satunya dari akun Instagram, fantastic unskore hijrah. Mengatakan dalam kolom komentar, Masya Allah, berkah, barokah gelis, bager. Amin. Bersahabat tentunya ya. dukungan selalu diberikan kepada Dede Alasti tentunya dari para fans persahabat ya Alhamdulillah berkah selalu untuk Dede Lesti mudah-mudahan selalu membuat bangga kita semua amin Ya Robbal Alamin Dan berikutnya bersahabat ya semalam banyak sekali momen yang membuat kita bahagia nih Kita lihat tentunya sebelumnya Dede Lesti terciduk di dalam mobil berdua dengan Rizky Bilar prasahabat ya Tentunya luar biasa kita mendapatkan cidokan vitamin manja, vitamin bahagia yang kita inginkan Yang selama ini tentunya vakum beberapa hari tidak melihat ke kita mereka persahabat ya Akhirnya semalam kita mendapatkan kejutan dari idola kita Yang mana tentunya lesti satu mobil persahabat ya bersama Rizky Pilar Ini membuat kita bahagia dan nyaman melihatnya mudah-mudahan kebahagiaan Selalu diberikan kepada idola kesayangan kita dan berikutnya, juga persahabatnya ini momen spesial banget ketika turun dari mobil. Tentunya, Lesti Kejora langsung dirangkul mesra oleh sang calon suami. Persahabatnya sambil ditatap, tentunya wajah Dede Alesti dengan mancanya Rizky Bilar. Wow, luar biasa! Persahabatnya semakin malam. Semakin kita mendapatkan kejutan vitamin bahagia dari idola kita Yang selalu memberikan kekiutan kemesraan, nih persahabat ya Yang mana tentunya unggah ini Diunggah oleh Kak Ferry Langsung direpost oleh Rizky Bilar tuh persahabat ya Direpost Tentunya videonya cute lagi nih luar biasa persahabat ya Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita persahabat ya Tetap kompak Tetap solid mendukung Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya para sahabat, kita lihat juga semalam ada momen spesial Tentunya Lesti Kejora dan Rizky Bilar dinner bersama nih Dengan Pak Otis para sahabatnya Senyuman Dede bikin nular nih para sahabat. Luar biasa Mau tidur semalam gak jadi melihat yang manis-manis Para yang luar biasa Memang senyuman Dede Lesti Mampu membuat para fans terpesona Para sahabat. ya Luar biasa Tentunya, mudah-mudahan kebahagiaan kesehatan selalu diberikan kepada idola kita. Persahabat, ya, dukung terus doakan yang terbaik. Mudah-mudahan rangkaian pernikahan idola kita ini selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin ya Robbal 'alamin. Dan berikutnya, para kita akhirnya mendapatkan cedokan vitamin momen-momen spesial, kiut, yang tentunya kita inginkan. Pak Otis malam juga mengunggah sebuah momen spesial kebersamaan bersama Deddy Alamsyah dan Rizky Billar bersama Pak Ferry juga bersahabat yang luar biasa. Tentunya selalu digandeng tangan Abang Billar oleh sang calon istrinya bersahabat. Ya aduh, cute dan menggemaskan. Tentunya akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan langsung dari idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut Pak Otis juga menuliskan sebuah kalimat Caption hanya memberikan tentunya love juga bersahabat ya tanda sangat sayangnya Pak Otis kepada pasangan fenomenal ini. Bersahabatnya luar biasa masya Allah tentunya dukungan dari bos-bos besar, orang-orang hebat dan orang-orang baik banyak sekali kepada Lesti dan Rizky Bilal. Hingga banyak sekali komentar dan tanggapan yang sangat positif dari Leslar Lover Salah satunya dari akun Instagram Leslar Kendari 01 mengatakan dalam kolom komentar Bismillah, semoga semuanya berjalan lancar dan dimudahkan Semangat kakak Rizki Bilar, dedek oleh Siki amin Itulah salah satu respon yang sangat positif, persahabatnya diberikan. Mudah-mudahan dilancarkan semua rangkaian pernikahan idola kita. Pastinya bakal ada kejutan yang selalu akan diberikan oleh idola kita bersama Antv Persahabatnya, tunggu saja. Cinta Badi Leslar akan segera hadir pastinya. Luar biasa mudah-mudahan ada kejutan yang paling bahagia yang kita dapatkan dari Lestida Trisky Bilar. Berikutnya persahabat ini ada momen spesial juga nih dari Rizky Billar yang mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya bersama Pak otis persahabatnya. Tentunya beda foto lagi beda gaya nih persahabat ya haduh tangan selalu berpegangan tidak mau lepas mudah-mudahan tentunya. Hubungan mereka selalu diberikan kebahagiaan. Ada kalimat caption juga tuliskan oleh Abang Rizky Billar di situ dikatakan silaturahmi yang menyenangkan. Terima kasih Pak untuk jamuannya. Luar biasa persahabat ya. Tentunya Lesi Kujura pun mengunggah atau repost kembali unggahan Rizky Bilar Di situ kita lihat persahabat ya semakin kompak hubungan mereka. Mudah-mudahan tentunya tak goyah walaupun banyak orang yang tidak menyukainya. Kita tetap kompak sebagai fans sejati bersahabat ya. Doakan terus, dukung terus. Idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bila mudah-mudahan lancar sampai pelaminan. Tentunya kita mesti menunggu kejutan selanjutnya. Tetap dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Bila. Ini dulu informasi di pagi hari ini persahabat. sahabat, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.